Doa Katolik untuk melawan guna-guna ilmu hitam, keterikatan, kutukan, kerasukan setan, dosa, dan penyakit. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim.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 Ampunilah aku, orang berdosa. Amin. Roh Allah, Bapa Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, Perawan Maria yang tak bernoda, para malaikat, malaikat agung, dan para kudus di surga. Turunlah atas aku, murnikanlah aku, ya Tuhan. Bentuklah aku, penuhi diriku dengan dirimu, gunakanlah aku, enyahkanlah seluruh kekuatan jahat daripadaku, hancurkanlah mereka dan taklukkanlah mereka, sehingga aku sehat dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya Tuhan, enyahkanlah daripadaku seluruh mantra guna-guna, ilmu hitam, tenungan, keterikatan, kutukan dan tatapan yang mendatangkan kutukan, pengaruh setan, penganiayaan setan, kerasukan setan, seluruh yang jahat dan yang berdosa iri hati, pengkhianatan, kedengkian, penyakit, jasmani, penyakit kejiwaan, penyakit moral, penyakit rohani, penyakit yang bersumber dari setan. Ya Tuhan, Bakarlah semua kejahatan ini di dalam neraka agar mereka tidak pernah lagi menyentuhku atau makhluk lainnya di seluruh dunia. Aku memerintahkan seluruh kekuatan yang menggangguku dengan kekuatan Allah yang maha kuasa. Dalam nama Yesus Kristus penyelamat kami melalui perantaran Maria perawan yang tak bernoda untuk meninggalkan aku selamanya dan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal, di mana mereka akan diikat oleh Malaikat Agung Santo Mikael, Santo Gabriel, Santo Rafael, Malaikat Pelindungku, di mana mereka akan dihancurkan di bawah tumit Maria Perawan yang tak bernoda. Amin. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami dalam pertempuran melawan kejahatan, tipu daya, kebencian, dan jerat setan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah menaklukkannya. Dan engkau, opang lima bala tentara surga, pimpinan seluruh penghuni surgawi, dengan kuasa ilahi, usirlah kembali ke neraka, setan dan semua roh jahat lainnya, yang berkeliaran di seluruh dunia, yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa.